memiliki kecauan yang bagus dan dapat dilatih menjadi burung juara Jika burung peleci telah menjadi juara harganya bisa mencapai jutaan rupiah Namun, untuk menjadikan seekor burung peleci sebagai burung jagoan bukanlah perkara mudah Berikut tips memilih burung peleci jantan berkualitas Dilihat dari keturangan atau ciri fisiknya Satu, memiliki postur tubuh yang simetris Dua, memiliki kaki panjang dan kering Tiga, memiliki paruh yang panjang, berpangkal lebar dan lurus 4. Memiliki kepala cenderung kotak 5. Memiliki dahi yang menonjol 6. Memiliki leher yang panjang 7. Memiliki dada yang bidang 8. Memiliki sayap yang lebar dan simetris 9. Memiliki ekor berbentuk V yang panjang dan rapi 10. Memiliki mata yang tajam, besar dan cenderung menonjol 11. Berdiri tegak 30 hingga 45 derajat